Diriku sendiri Yang tak berkutik Di depanmu Ada yang lain Di senyummu Yang membuat lidahku Gugup tak bergerak Ada pelangi di bawah matamu yang memaksa diri, setelah aku sayang pada. Mungkin suatu nanti kuungkap semua isi di hati dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Tertawa dan aku hanya diam dan membisu ingin ku diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Yang membuat lidahku Gugup tak bergerak ada pelangi Di pola matamu Yang memaksa diri bilang aku sayang padamu Who's awesome.